Kalau nak Malaysia maju, kan patut bermula dengan kita. Tapi ramai lagi macam meng. Tak dapat pergi sekolah. Tak dapat nak belajar untuk memajukan diri dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala marabah bahaya, malapetaka bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, guys. Di sini ada sebuah reaksion daripada teman-teman sekalian, ya. Jadi ada iklan Hari Kemerdekaan, ya, atau Hari Kebangsaan Malaysia 2022. So, di sini dari Taylor University, judulnya adalah show and tell oke okay, saya nggak paham ini guys jadi karena bahasa inggris show itu kayaknya menunjukkan ya atau apa gitu sedangkan tell itu menyampaikan Aku tak paham juga ya karena mungkin kurang wawasan tentang bahasa inggris seperti itu guys so jom kita tengok videonya guys seperti biasa jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya kepada Tyler University langsung saja kita tengok let's go Okey. Okey kelas. Tajuk lukisan hari ni ialah jika kamu seorang pencipta, apa yang kamu akan cipta untuk majukan Malaysia? Wow. Hmm. Bagus sih. Eh. Okey nyontek. Dan ini diam aja guys. Sekarang ni kita dah pin kan? Saya nak guna 3 tower Iaitu menara kembar tiga. Ia akan jadi bahagian tertinggi Di dunia dan harumkan nama Malaysia Terima kasih Nabilah wow. Sama-sama Bukles Kita ada Myvi King of the road Tapi saya mahu cipta King of the sky Myvi terbang wow. Saya akan membuat shopping Oh apa ni? Sabah Okey Haziq Eh dia buat apa guys? Saya mahu cipta robot ini yang boleh masak, cuci dan jaga anak Cikgu tanya macam mana mahu majukan Malaysia bukan macam mana jadi kakak Kakak Aziz, boleh kongsi dengan kami kenapa nak bina robot ni? Kurang ada perasan tak, Meng sudah lama tak datang ke kelas. Oh, Meng dia tak dapat datang. Setiap-tiap hari, dia kena duduk di rumah jaga adik-adik. Boy? Sebab mak dia kena pergi kerja lepas ayah dia meninggal. Mama, saya si sokonglah. Saya si tak tahu aku nak piti main-main. Ya. Kalau nak Malaysia maju, tak patut bermula dengan kita. Tapi ramai lagi macam main. Tak dapat pergi sekolah. Tak dapat nak belajar untuk memajukan diri dan negara kita kakak yang guna bahasa Cina ya guys Oh my god, I'm crying. Ah, <sighs> sangat menyentuh, guys. So. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwasannya untuk memajukan sebuah negara itu dengan Pembangunan Dengan teknologi Tapi kadang kita lupa Bahwasannya Pendidikan Itu sangatlah penting dalam membina dan juga membangun sebuah negara Karena dengan SDM yang kuat, SDM yang mumpuni maka negara itu pasti akan lebih maju Percuma istilahnya ada teknologi, percuma ada istilahnya pembangunan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada SDM di dalamnya, maka disitu hanyalah sia-sia. Kita akan mengambil juga dari luar seperti itu. Sehingga, banyak daripada kita tidak mendapatkan pekerjaan itu sendiri. So, ini pesannya sangat dalam sekali dan sangat bagus sekali guys. Allahu Akbar. Asli saya nangis, guys. Nangis ya Allah. Oke, okay, saya mengucapkan selamat hari kebangsaan Malaysia dan hari Malaysia 2022. Semoga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa Ya diberikan keamanan, kedamaian dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rakyat-rakyatnya diberikan kebahagiaan fid dunia akhir. akhirah dan kita berdoa juga untuk perdamaian antara dua negara yang mana netizennya ya enggak damai-damai ya kan? guys. <laughs> Allahu akbar, semoga Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan negara-negara lain ya semoga diberikan juga istilahnya keamanan, kedamaian sehingga kita hidup rukun dan menjadi negara yang dirindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Sedikit saja dan istilahnya sebentar saja kita lihat video ini tapi sudah membuat kita sadar betapa pentingnya pendidikan dan ini harus dilihat ya. Daripada kita semua Daripada orang tua juga Melihat anak-anaknya Potensi daripada anak-anaknya Sehingga pendidikan dia juga istilahnya Terjaga Pendidikan dia juga istilahnya Kita cukupi seperti itu Jangan sampai istilahnya kita punya anak Tapi pendidikannya tidak pernah kita didik Seperti itu Kita tidak pernah memantau Sehingga nantinya anak itu terbengkalai dalam hal pendidikannya So pendidikan itu sangat penting tapi yang lebih penting daripada pendidikan adalah perilaku yang baik ataupun akhlakul karimah. Terima kasih sudah tengok video ini, guys, sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.